Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan jangan lupa kita baca salawat Allah melalui anwar segenap nama Pemirsa atau ke siapapun yang mampir di channel ini sahabat channel. Pagi ini kami ada di luar menyapa, menyatu dengan hal ingin menyampaikan dan saling mengasihkan. Mari kita bijak dan bersikap bertindak dan menjadikan diri untuk tak bisa bermanfaat. Kalau kita tidak bisa bermanfaat, paling tidak kita tidak mengganggu orang yang berbuat kebaikan. Allah melengkapi kita dengan berbagai nikmatnya dan Allah menciptakan alam dan makhluknya itu tidak dengan begitu saja tapi penuh dengan makna yang ada salah satu contoh mungkin kita tidak menyadari bahwasanya Allah kita sering dengar Allah menciptakan hari tujuh langit tujuh ya bahkan surga katanya ada tujuh tingkatan neraka juga tujuh tingkatan pada diri manusia ketika kita sujud ketika kita sujud semua juga itu menghadap kepada Allah, sujud semua. Satu, muka. Dua, telapak tangan. Tiga, itu kedua lutut. Yang keempat adalah kedua kaki. Kalau kita jumlah jumlah itu kita hitung tujuh artinya mengujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di bagian organ kepala. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Semua yang diciptakan oleh Allah penuh dengan makna maka cukup dengan nikmat yang Allah berikan kita bisa bertambah rasa syukurnya kita kepada Allah maka dari itu Mari kita sesama manusia yang berulang hampir mari untuk saling bernasehat saling untuk menjadikan diri bagaimana bermanfaat sekecil apapun kebaikan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun keburukan akan dinilai dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala <tuk> wa may ya'mal misqala dharratin cukup ini mudah-mudahan kita semua dengan berbagai pekerjaan yang bervariasi mungkin ada kawan-kawan jadi youtuber ataupun cinta suka membuka video-video yang bermanfaat mudah-mudahan saja bermanfaat. Mari kita lebih meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Dan mengucapkan alhamdulillah. Dan ketika kita mengalami keburukan atau kasuram, kita cepat-cepat ingat kepada Allah dengan istighfar. Astaghfirullah. Bisa dengan sederhana, bisa juga astaghfirullah alajim. Allah jilalah ilah atas buanakan ini. Dan kita senantiasa menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan bisa dengan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika kita mengalami kegagalan, ingatlah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. wakil, nikmal ini bisa bermanfaat terutama pada diri saya bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah milik Allah dan kita ini hanya sebagai media mari untuk saling berbuat kebaikan yang bermanfaat demikian sahurna channel jangan lupa like share kalau bermanfaat dan kalau mau menitip sedekahnya dengan subscribe terima kasih untuk menunjang kemajuan daripada channel ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh